oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya yeah. Baik buat teman-teman semuanya Lumajang yang luar biasa berikan sambutan buat An Oke terima kasih buat pemkot Lumajang, Bang Jatib Lumajang Rock Community juga kawan-kawan dinas -kawan pariwisata terima kasih juga wisata bakat yang men-support kami Mr. Maulana dari ABS Style terima kasih satu lagu dari God Bless Buat Bunda, Mbak Caturik, selamat sore. cerita dalam tatu di idara cerita dan lapar terkampang lagi kesapa merahkan adat naram tinggalku bagi dadar tegang-megedang antar manusia Bicara Ketika mendendam antar manusia Sampingan saling mendengar Angkat senjata kanat kanan mendengar Dan jika diperlukan He's done, that's Oke, okay. Lia Agarista Saya akan persembahkan lagu dari Power Metal, Duniaku, oke? Okay? 轮到你 rock community salam rocker